Aura yang tak terlukiskan mengiringi suara yang dalam saat meledak di seluruh negeri. Guntur bergemuruh terus-menerus, dan rasanya seolah tanah itu bergetar. Guntur memenuhi langit saat melonjak maju, sementara ekspresi trio manusia iblis salju sedikit gelap. Benar-benar berani, orang tua iblis salju dengan dingin mendengus. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa bahkan di hadapan mereka bertiga. Pria di depan mata mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda-tanda mundur. Sepertinya seseorang sudah terbiasa melakukan apa yang diinginkannya di pesawat bawah, kata Dragon Sovereign dengan dingin. Mereka telah melihat individu yang serupa berkali-kali. Kebanyakan ahli dari pesawat yang lebih rendah yang mampu menghancurkan belenggu dimensi dan tiba di dunia seribu besar adalah praktisi puncak dari wilayah mereka dan seringkali penguasa tertinggi namun, ketika individu-individu ini, yang dulunya adalah penguasa tertinggi di pesawat bawah masing-masing, tiba di dunia seribu besar yang sebanyak bintang di langit, mereka tidak dapat menahan sikap masa lalu mereka, dan masih percaya bahwa mereka tak tertandingi. Individu bodoh seperti itu sering menjadi sasaran lelucon di dunia seribu besar. Dari apa yang naga Soverein bisa lihat, lindung ini jelas merupakan contoh lain. Sepertinya kamu tidak bisa menangkap bahkan kesempatan terakhir ini Benar-benar bodoh Battle Emperor juga menggelengkan kepalanya Dan berbicara dengan nada menyesal Alis Lindung berkerut samar Dia melihat tiga penguasa surgawi yang menghalanginya Dan perlahan berkata Apakah kamu benar-benar tidak akan memberi jalan Orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu Orang tua iblis salju dengan dingin terkekeh. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan mereka cepat membengkak. Salju hitam tak berujung memuntahkan seperti badai. Dalam rentang beberapa tarikan napas, salju hitam memenuhi area itu. Angin iblis salju, kepingan salju hitam disertai oleh ki yang sangat dingin. Berbeda dengan ice spirit Ancestor yang sangat dingin. Dingin yang ekstrim ini mengandung ki korosif yang sangat berbahaya. Setelah menginvasi tubuh, Ki yang dingin akan membekukan daging, sementara Ki yang korosif menggerogoti kekuatan spirit seseorang. Secara keseluruhan, itu agak mendominasi kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan naik ke udara. Seperti badai dalam bentuk piton, itu melesat langsung ke lindung. Sepanjang jalannya, kantong-kantong ruang tanpa suara membeku, sementara embun beku hitam menyebar dari dalamnya. Angin kencang yang terbentuk dari kepingan salju hitam dengan cepat meluas di mata lindung. Namun, masih belum ada perubahan pada wajahnya yang ditentukan. Tepat ketika badai salju hitam akan menelannya, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Simbol Ancestral Api Napas api Api merah-merah liar memuntahkan dari mulut lindung seolah itu adalah napas naga. Panas yang menyengat langsung menyapu daratan. Menghilangkan dinginnya salju hitam yang ekstrim. Cah, bahkan ada magma yang mengalir di dalam napas naga merah-merah seperti api. Itu bersentuhan dengan salju hitam, dan suara mendesis segera muncul. Kabut menyelimuti daerah itu, sementara kepingan salju hitam dengan cepat menguap menjadi kehampaan di bawah api yang membakar. Kekuatan roh api, orang ini adalah penanam ganda api dan kilat. Setelah melihat lindung, memuntahkan api yang berisi kekuatan spirit yang melimpah, ekspresi takjub melintas di mata Snow Devil. Oldman mereka sudah melihat lindung menampilkan petir Spirit Power sebelumnya, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan mahir dengan Spirit Power. Api jari petir api sementara Snow Devil Oldman terkejut. Tatapan dingin lindung bergeser tanpa kata-kata yang tidak perlu. Jarinya mendorong ke depan di udara kosong. Berdengung, ujung jarinya langsung memerah. Sepersekian detik kemudian, berkas cahaya merah tua selebar seratus kaki tiba-tiba melesat keluar. Riak yang sangat keras dan destruktif berdenyut di dalam cahaya merah. Cahaya merah menyala melintas saat kantong-kantong ruang hancur. Ku, huh. setelah melihat serangan balik Lindong, Snow Devil Oldman dengan dingin mendengus. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel dan kepingan salju hitam dengan panik menyatu ke arahnya. Dalam rentang napas pendek, salju berubah menjadi teratai salju hitam yang melindunginya. Bang, sinar merah tua menembus ruang, dan tanpa ampun menghantam teratai salju hitam. Api mengalir keluar dengan maksud untuk melelehkan teratai salju, sementara ki dingin yang tak berujung dipancarkan dari yang terakhir dalam upaya untuk membekukan api. Kedua kekuatan ini terjebak dalam jalan buntu karena mereka terus berusaha mengatasi yang lain. "Berat, aku khawatir metode seperti itu tidak ada gunanya melawan orang tua ini." Orang tua iblis salju mencibir di dalam lotus salju. Ekspresi ejekan melintas di mata lindong. Dia dengan acuh tak acuh melirik Snow Devil, Old Man, sebelum salah satu tangannya tiba-tiba membentuk segel, meledak. Hati-hati. Kaisar naga dan pertempuran naga di dekatnya merasakan bahaya yang akan terjadi. Dan buru-buru berteriak. Ledakan. Namun, saat suara mereka terdengar, mengamuk tanpa cahaya kilat yang sama keluar dari dalam cahaya merah-merah. Cahaya petir dan cahaya merah bertabrakan. Menciptakan ledakan yang sangat keras. Seolah-olah kembang api yang luar biasa telah meledak di langit. Di hadapan nyala api dan cahaya kilat, lotus salju hitam langsung meledak. Manusia Iblis Salju juga terperangkap dalam serangan itu, dan dengan cepat dilanda gelombang kehancuran. Tubuhnya langsung mulai meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya mulai meleleh, riak spasial muncul di dekatnya, dan tubuh manusia Iblis Salju muncul. Pakaiannya hangus hitam, dan sebagian besar rambutnya telah terbakar habis. Itu terlihat agak menyedihkan, wajah Snow Devil Old Man, gelap. Karena dia berbisa menatap Lindong. Jelas bahwa dia telah ditipu oleh Lindung sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa petir yang mengamuk spirit power akan sangat tersembunyi di bawah api spirit power yang tak terbatas dari serangan jari Lindong. Dua kekuatan roh saling menabrak, menciptakan ledakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Orang ini memiliki beberapa kemampuan. Orang tua iblis salju berkomentar dengan suara rendah setelah pertukaran mereka sebelumnya. Dia sekarang tahu bahwa pria itu yang berani menerobos ke tanah leluhur suku Ice Spirit saja. Memang tidak mudah untuk ditangani. Dia memang sedikit mampu. Battle Emperor tertawa kecil. Matanya berisi tampilan provokatif saat dia melihat Lindong. Namun, usahamu ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Keindahan yang ingin kamu kembalikan telah diberikan kepada kaisar ini oleh Ice Spirit Ancestor. Selama bertahun-tahun. Battle Emperor telah menemui banyak musuh, namun mereka semua benar-benar dikalahkan olehnya. Ini secara alami menjelaskan tingkah lakunya yang arogan. Oleh karena itu, ia juga tidak terlalu memikirkan Lindong, dan dengan ceroboh memprovokasi Lindong. Namun, ada sesuatu yang dia belum mengerti saat ini. Lawan ini berbeda, kamu ingin mati, sebuah cahaya terang yang memelototi hingga batas melonjak di mata Lindong. Seperti elang. Matanya menatap Battle Emperor saat niat membunuh muncul di wajahnya. Dia datang ke suku Roes untuk membangkitkan istrinya. Kata-kata orang ini pasti menyentuh skala kebalikannya. Ledakan, udara bergetar dengan cap dari kaki Lindong. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang melesat menuju pertempuran kaisar dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata langsung. Niat membunuh tersembunyi melonjak di bawah permukaan. Berat, bahkan tidak memikirkannya. Namun, teriakan dingin tiba-tiba terdengar saat tubuhnya bergerak. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema saat naga Soverein melolong ke langit, dan telapak tangannya tiba-tiba terayun. Gemuruh, telapak tangannya membesar dengan cepat. Sepersekian detik kemudian, itu sudah berubah menjadi cakar naga emas besar yang ditutupi sisik naga yang mempesona. Dengan ganas menamparkan petir yang telah diubah oleh Lindong. Serangan itu secara langsung mengubah area dalam jarak 100.000 kaki menjadi lubang hitam. Dan pegunungan di bawahnya berubah menjadi jurang yang dalam. Cakar naga emas tampak menutupi langit saat turun. Sosok lindung menjadi lamban di udara. Dan tatapannya jatuh pada cakar naga yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, sosoknya langsung dibebankan ke arahnya. Kamu mencari kematian. Naga Sovereign dingin mendengus ketika dia melihat kepala lindung lurus ke arah cakar naga yang menjulang. Naga Soverein adalah naga yang benar-benar biru, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap penguasa surgawi biasa yang berani untuk bertempur melawan cakar naganya pasti akan terluka. Saat sosok lindung melonjak ke atas, lampu hijau tiba-tiba mekar di tubuhnya. Oman naga yang samar namun akrab sepertinya bergema dari dalam dirinya. Green heaven materialis dragon skill. Green dragon claw. Lengan lindung mengembang saat melesat ke udara. Sementara sisik naga hijau muncul. Menyeret lengannya. Serangannya ini sudah berubah menjadi cakar naga hijau. Cahaya hijau berputar di sekitarnya saat itu berdenyut dengan aura yang tak ada habisnya dan perkasa. Ledakan. Dua cakar naga raksasa hancur bersama di langit. Dan suara bumi yang bergetar segera meletus. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata langsung menyapu keluar seperti badai, berdesir melintasi area. Kedua cakar naga segera mundur setelah bentrokan. Meskipun cakar naga hijau telah ditepuk ke bawah, beberapa skala pada cakar naga emas telah hancur dan berubah menjadi debu emas yang memenuhi langit. Lindong menyentak lengan bajunya, dan lengan naganya kembali ke keadaan semula. Pandangannya yang tumpul memandang ke arah naga Soverein yang telah didorong menjauh. Kamu juga memiliki tubuh suku naga. Naga Sovereign berteriak dengan mata yang dipenuhi dengan kebingungan. Naga sejati adalah kaisar dari suku naga, dan memiliki garis keturunan tertinggi. Namun, naga hijau yang telah diubah oleh lindung sebelumnya tidak sedikit pun tertekan oleh garis keturunannya. Alih-alih itu mengeluarkan aura misterius. Orang ini kemungkinan besar telah mengolah tubuh suku naga di alam bawah untuk berpikir bahwa ia telah mengolah tubuh suku naga dataran rendah ke tingkat yang tidak kalah dengan naga sejati. Benar-benar menakutkan, ekspresi Dragon Sovereign berfluktuasi tanpa batas. Ada jejak kewaspadaan tambahan dalam tatapannya saat dia melihat ke arah lindung. Grito Sunwards terhubung dengan pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Suku naga juga ada di pesawat yang lebih rendah ini. Namun, karena perbedaan tingkat energi alami, Jumlah dan kualitas anggota suku naga dari dunia seribu besar adalah yang terbesar. Namun ini tidak diatur dalam batu. Seseorang yang luar biasa yang telah mencapai puncak kultivasi akan dapat menghancurkan konvensi ini dan mengejar atau bahkan melampaui anggota suku naga dari dunia seribu besar. Tubuh suku naga Lindong tidak kalah dengan tubuh naga aslinya. Namun, Lindong mengabaikan kebingungan naga Soverein. Cahaya dingin menyala di matanya saat dia melangkah maju. Spester distorsi dan dia muncul di depan Battle Emperor, seperti hantu. Jelas bahwa dia agak membenci orang yang ceroboh ini. Ledakan, namun Battle Emperor juga bukan individu biasa. Matanya hanya menyipit, menanggapi penampilan lindong detik berikutnya. Niat pertempuran meletus dari tubuhnya dan membanjiri langit. Tinju pertempuran, Emperor terbang maju. Itu adalah pukulan sederhana dan biasa, namun ratusan dan ribuan rune muncul di lengannya, dan suara pertempuran dapat terdengar setelah pukulannya. Pertempuran pukulan aura, suara pertempuran menerkam Lindong, menyebabkan matanya menyipit sedikit, namun tubuhnya tidak bergerak, dan dia juga melemparkan tinju, simbol leluhur primal, kekuatan primal, lengan Lindong langsung jenuh oleh aura tanpa batas. Kekuatan kuno muncul, menyebabkan lengannya mengambil warna tanah kering. Kekuatan yang mengerikan bergolak di dalamnya. Ledakan, dua tinju menghantam satu sama lain, dan daerah di sekitar mereka berdua langsung hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit ketika mereka melesat keluar. Dalam gempa susulan, tubuh pertempuran kaisar tersentak sebelum diluncurkan ke belakang. Dia mengambil alih seribu langkah kembali ke udara Wajahnya muram saat dia perlahan berhenti Dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang yang hancur itu Selanjutnya, pupilnya tidak menegang Itu karena dia telah melihat sosok lindung berdiri di posisi aslinya seperti patung yang tidak bergerak Di kejauhan, banyak ahli suku Roes menghirup udara dingin Siapa yang bisa membayangkan bahwa kaisar pertempuran yang tak terkalahkan akan sepenuhnya ditekan dalam bentrokan langsung melawan Lindong? Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Di langit, wajah manusia iblis salju, penguasa naga, dan pertempuran kaisar menjadi sangat serius. Hasil seperti itu jelas telah melampaui harapan mereka. Mereka bertukar pandang, sebelum menarik napas panjang, tidak perlu menyelidiki dia lebih jauh.